Boleh layangan lor, layangan STKI, asli ini. Teman-teman, panter lagi? Suaranya mending ya, kita asal. kene enak ya layanan. Sekali bidul langsung kumpul Oh iya dong. saya iya dong. Sekali bidul langsung kumpul lagi. juga guys guys festival melu lagi festival eh eh keciloknya melu kok orang harus menang penting melu nalisilaturahmi mesti lancar langsung lor sabang itu ada yang kok kurang kaku kalau ada geden angin tentunya kok tak miring-miring ngono oh mesti lancar gaya barang bayangan ini sepertinya unblock ah, jagunan Uh, oh, belum belum bisa terbang oh, satu kali lagi mau kaca berhasil sepertinya berhasil Oh ya hidup-hiduk ya nyapa kayak hidup-hiduk mono ya apa mau kurang jenis sawangan nih wi? Denangin. Oh. Langsung. Tadi beragin Sepertinya. Pilote biasanya Biasanya Dua kali kayak Dua kali mau loh pilotur Tidak sukses, kita oh, kita. kita oh, orang Melayu, merasa <tuk> oh, Melayu, orang nah, Melayu, nah, Oh, suara gede, oh, oh. Kalau aja juga nengono, ngono tes salin barang. Satu kali lagi. Semoga aja berhasil. Sepertinya berhasil. Oya hidup hidup oono ya. Nyapa ya hidup-hidup mana ya? Apa kurang-kurang ya ya. jenis sawangan nih, wi?